Kelas berapa? Kelas 6 Di sini. Di mana? Selatan Timur. Selatan Timur. Mereka kapan mau belajar jadi dirigen angklung? Musik apa? Musik ya. keep <tip> up ya. Terus latihan ya. Sukses terus ya. Yuk sama-sama. Kamu juga ya. Ini kamu kelas berapa? Kelas 6 Di mana? 01 di sini ya. 01 satu kecamatan aja. Oke. Ya rajin ya semuanya ya. Rajin ya. Ah, keep up the good work. Oke. Okay. Apa target berikutnya? Saya pengen ikut Indonesian Idol, Pak. Oh gitu. Ya. Indonesian Idol itu minimal umur berapa? Nah, umur 16 tahun. Ah, sekarang berapa om? Masih 14. jadi siap-siap 2 -siap tahun lagi. lagi? Tinggal di mana? kemar. Salam ya sama ayah, Bunda ya. Oke, yuk. Yuk. Kami ingin uh, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah membangun gedung sekolah SDN Ragunan 08 ini. Sehingga telah berdiri gedung sekolah anak kami yang seperti sekarang ini yang luar biasa, semoga dan sebagus ini. Kami tidak pernah menyangka Bapak ini sangat surprise buat kami Ini sangat mengejutkan Sekolah anak kami bisa uh, Sekeren ini Banyak yang bilang Ini sekolah apa kampus ya Ada juga yang bilang Sekolah negeri berasa sekolah swasta Ada lagi yang bilang Berasa sekolah di luar negeri Masya Allah Kami sangat bersyukur Dan senang sekali Bapak Semoga dengan gedung yang baru ini Petra Putri kami Bisa lebih bersemangat lagi Dalam belajar Dan semoga dengan gedung yang baru ini Bisa menambah kenyamanan dalam proses Belajar mengajar di sekolah Burung Tendrawasi sungguh menawan Terbanglah tinggi di angkasa raya Terima kasih Bapak Anies Baswedan Teruslah berkarya demi nusa dan bangsa Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi hari ini Kita turut menjadi saksi peristiwa bersejarah Tadi sudah diungkapkan bahwa hari ini kita di Jakarta Resmi menjadi tempat pertama sekolah negeri memiliki net zero school sekolah dengan konsep green building kita perlu tahu sekalian mengapa ini penting sekolah itu salah satu bangunan paling banyak kalau yang dimiliki pemerintah itu bangunan sekolah bangunan sekolah itu lebih banyak daripada jumlah kelurahan BPM jumlah desa, ya bangunan sekolah itu lebih banyak kita seringkali kalau melihat dekarbonisasi yang dipandang adalah kendaraan bermotor saja tidak, sesungguhnya bangunan itu menyedot energi 36%, kontribusi pada emisi karbon global 39%. Bila kita tidak mengkoreksi bangunan-bangunan, terutama di perkotaan, maka kualitas udara di tempat ini akan selalu menghadapi masalah. Karena itu mengapa kita harus menuju pada green building, dan kita mulai dari... Sekolah-sekolah kita, Alhamdulillah perjalanan panjang itu dimulai. Hari ini kita menyaksikan empat sekolah yang perencanaannya, pelaksanaannya sesuai dengan standar Green Ship Net Zero yang diterbitkan oleh Green Building Council Indonesia. Ibu sekalian, kita melibatkan para arsitek. Di sini ada pak ada dari beberapa firm juara plus juara kemudian Andra Martin the Associate Arsitek ini Bu Kadi, tolong diteruskan. Ini prinsip kolaborasi jangan hilang. Kita ingin bangun sustainable development, kita ikuti standar global. Ada Green Building Council di sini yang membantu, tapi mengerjakannya jangan sendirian. Kerjakannya undang di semua yang terbaik. Dan kita beruntung berada di Jakarta. Karena begitu banyak pribadi-pribadi terseleksi itu berkumpulnya di Jakarta. Nah seleksinya berdasarkan kinerja. Hari ini mulai dengan empat sekolah, nantinya semua sekolah di Jakarta adalah sekolah dengan konsep green building dengan rancangan abad 21. Itu harapan kita. Lihat, mana nih? Ini? Iya, di kebalik. Kebalik, Pak. Kebalik. Kebalik. Ini untuk majunya, ini mundur di kiri kanan go ya, oke, thank you, selamat ya. Oke, terima kasih Oke, selamat ya. Okay. ya. <susuk> Yo, ini apa ini? Kasih. Aduh, bu guru terima kasih. Udah berapa tahun ngajar di sini? Di sini saya sudah hampir tujuh tahun. Tapi jadi guru udah berapa lama? 38 tahun. Masya Allah, pantas. Hebat, ibu. Terima kasih, Bapak. Ini apa nih? Buku kesukaan saya, Pak. Apa? Atlas dunia. Atlas dunia? Ini kesukaanmu? Iya. Kenapa suka atlas? Cita-cita saya ingin berkeliling dunia, Pak. Oh, keren. Negara apa? Negara Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ah. Kenapa pengen ke Amerika? Saya pengen lihat e, bangunan yang tinggi itu, Pak. Oh gitu. Yang patung itu, Pak. Patung apa? Liberty. Liberty. Iya, Pak. Patung ah. ah keren dah. Kembaca ya nanti insyaallah kamu bisa berangkat ke sana. Amin. dulu paman paman anies nih waktu SMA dikirim pertukaran pelajar ke Amerika tinggalnya di sini nih paman tunjukin nih dulu paman tinggalnya di sini nih waktu pertukaran pelajar ini nama tempatnya nama kotanya Milwaukee itu paman waktu itu SMA kelas 1, kelas dua berangkat ke situ Belajar di SMA selama satu tahun di sana. Kamu yang rajin, ya? Oke, Pak. Belajar yang rajin, aktif, ikut organisasi, aktif. Nanti insya Allah kamu bisa berangkat ke mana aja kamu kepengen, ya? Gitu ya? Saya boleh bertanya, Pak? Boleh, buku yang biasanya Bapak suka baca, buku apa, Pak? Buku biografi, biografi. buku biografi apa itu? Buku biografi, buku cerita tentang seseorang. Jadi waktu Paman masih kecil, saya, Paman selalu baca buku biografi. Cerita seseorang dari masa kecil sampai dia berakhir hayatnya. Nah, buku biografi itu yang jadi inspirasi. Jadi kalau kamu sempetin, cari buku biografi. Nanti banyak cerita-cerita menarik, ya? Siap. Ya? Oke. Okay. Bahasa Indonesia. Lagi okay, apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa yang dikerjain? Biksi. Terus, yang kamu kerjakan apa tuh? Bikin apanya? Sinop. eh itulah tadi sekilas videonya, kawan. Ya, sekilas videonya terkait salah satu karya Pak Anies di Jakarta yang paling mencolok, ya. Dan ini di monitor dunia yaitu morobas sekolah menjadi lebih baik yang ramah lingkungan. Ini pertama kali di Jakarta ya, di di Jakarta. Pertama kali dibuat di Jakarta di yang ada di Indonesia. Dan kalau tidak salah sudah dibuat empat. Nah, inilah salah satu karya Panis dan banyak karya-karya lain. Nah, semoga kelak Pak Pak Anies setelah jadi presiden juga bisa berbuat yang sama ya untuk membuat sekolah-sekolah seperti ini menjadikan sekolah ramah lingkungan ya bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia dan memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak inilah karya-karya Pak Anies bukan hanya orang bilang kata-kata bisa kata-kata bukan karya-karyanya banyak nah salah satunya ini. Itu poin pertama. Poin kedua yang bisa kita lihat di dalam video ini memang sifat Pak Anies ini adalah sifat yang sangat komunikatif, dekat dengan siapapun, mau menyapa dengan siapapun. Kita lihat aja. Dan memang ini tidak bisa dipungkiri, ya ini juga ada pada diri Pak Jokowi maupun Pak Ganjar, yaitu suka komunikasi. Ya, cuman ya pun untuk Pak Ganjar coba tunjukkan karya-karyanya Pak Ganjar. Jangan hanya asik mencari kesalahan-kesalahan Pak Anies, ya. Karena sebaik-baik kita itu adalah mengangkat karya-karya yang terbaik calon-calon presiden. Untuk itu saya berpesan kepada para pendukung Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo agar sibuklah memviralkan karya-karya Capres yang didukung, bukan sibuk memfitnah sana sini. Bukan sibuk menyebar kewaksanaan ini. Itu saja kawan. Anies ahe 2024 dan salam perubahan untuk perbaikan.